Saat sah, mulai merasa nyaman denganku, diam-diam di belakangku sembunyi. Rahasia, mau kasih penjelasan apa? Sambil tak satu hal. Kau kesepata pada hati yang berharap di awal cerita kau kasih cinta yang nyata tapi berbanding terbalik kau buat saya mengecewak tercampur yang sedih hati yang remuk secoar redam paksa hati itu kuat bertahan tapi macam hilang separuh nafas ini ay mama bantu salah dolo lupakan semua yang Mau pernah kasih terjadi. Pandai mata Saya minta satu hal sayang Cukup sakit sakiti Karena susah Susah Untuk kau dapat macam saya. Dan jika memang ini jalan Mukasi si Saya harus rela kau pergi Saya minta satu hal sayang Cukup aku saya sakiti Karena susah Susah Untuk kau dapat menjaga